dulu bareng Rafael Maitimo. Aknes kini kini curhat dimanfaatkan. Aknes dan Rafael Maitimo terlihat mesra saat makan malam mewah berdua pada Maret tahun 2020 lalu. Namun kini keduanya sudah tidak lagi terlihat bersama. Di tengah kecurigaan tandasnya hubungan dengan Rafael Maitimo, Aknes menggugah pesan di Instagram tentang hubungan cinta pada tanggal 16 Juli tahun 2020. Menurutnya, orang yang spesial akan bisa mencintai dalam senang dan susah Agnes Mo kembali membahas terkait maksud pesannya tersebut di Instagram Live pada Selasa tanggal 21 Juli tahun 2020 Bahkan Agnes Mo juga curhat seringkali dimanfaatkan oleh orang yang dia kira mencintainya Agnes Mo merasa dirinya perlu menjadi orang yang baik sebelum mengharapkan pasangan yang baik Ia tidak ingin menjadi orang yang egois Sebelum mencari orang seperti itu, kita gak boleh lupa jadi orang yang seperti itu juga. Kalau kita mengharapkan sesuatu yang baik, kamu juga punya tanggung jawab untuk menjadi baik, ujar Agnesmu. Menurut Agnes, topik ini terasa personal karena ia sudah banyak mengalami hal di mana orang yang dia sangka mencintainya justru meninggalkannya. Sangat personal untukku hal ini, karena aku sudah melalui banyak hal di mana orang ada di hidupku pada saat mengenakan buat mereka. Tapi pada saat nggak enak mereka pilih cara mudah, ucap Agnesmo. Dalam curhatannya, Agnesmo membeberkan bagaimana selama ini dimanfaatkan oleh orang yang terlihat mencintainya. Entah itu persahabatan ataupun jalinan asmara, aku banyak melalui di mana aku pikir mereka orang baik, sahabatku, temanku, keluargaku. Tapi ternyata mereka ada di situ untuk mengambil manfaat buat diri mereka sendiri, ujar Agnesmo. Meski sering dimanfaatkan, Agnes semua merasa bersyukur karena keluarganya selalu ada di saat ia terpuruk. Dari sang kakak, Steve Mojoto, yang selama ini mendampingi karirnya, Agnes mau banyak belajar tentang arti mencintai tanpa syarat. Aku tahu rasanya nggak punya orang-orang yang meninggalkan kita saat jatuh. Aku berterima kasih pada Tuhan, punya kataku, Mami, papi, keluarga yang super suportif dan mereka tidak pernah meninggalkan," ungkap Agnes. Mo. Diketahui Agnes Mo sempat terlihat merayakan ulang tahun Rafael Ma'itimo ke-36 pada tanggal 17 Maret tahun 2020 dengan makan malam romantis berdua Sebaliknya, Agnes Mo justru merayakan ulang tahun ke-34 hanya bersama keluarga di Jakarta pada tanggal 1 Juli tahun 2020 Bahkan Rafael tidak terlihat memberikan ucapan di sosial media